Coba cari spot yang baru, semoga dapat cari yang lain. apa saja ikannya yang ada di sini kita coba saja, semoga beruntung kali ini. terbunuh wakile waki dapat banyak lho ikan keteng-keteng kecil-kecil ini di sayur asem-asem mantap nih masak asem-asem tinggalkan ini api jeruk kan juru jedek mau buat soh keteng ini Ikannya di-review toh Mas, ikannya di-review. Pak, ya tab jiwa fucking Terado mau tapi. Bismillahirrahmanirrahim. review fee u ketik darah baung ini? kecil satu kali satu kali tebar tampak lumayan Ini baru satu kali ini Kiper resak cecek-cecek aku ada cilin nah yang nyobrol tangan dulu kira-kira 20 le. Tapi dia ke akuarium jane apik. Di perile audio dengan sitok, si tengok neng the movie langsung aja yang sudah ada isenya mantap lho mantap malong sudah Polito kalau kacar ya budi ya lu luruh ga budi ya Terima kasih telah <laughs> menikmati Terima kasih